Di akhir zaman ini, ada golongan kaum Muslimin yang ngeretik gawe kita malam hari ini. Mereka ngomong, "Apa gawe kamu hadir tahlilan? Apa gawe kamu hadir nigo hari? tujuh hari? Empat puluh hari?" Dak kate guno itu perbuatan bedaan. -ah, kata mereka, "Maka pada majelis tahlil ini, kami ingin menjelaskan." Bahwa yang kita gawekan malam hari ini bukan bida'ah Tapi ini berlandaskan kepada Quran dan Sunnah Dan sudah disahkan oleh para ulama-ulama kita Jamaah ya, sekalian yang berbahagia Izinkan di tausiah yang singkat ini Kami mengutip satu hadis yang mungkin kita sering mendengar hadis ini Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah. Nabi pernah bersabda. Kata Nabi, Iza matal insanu. Kalau manusia meninggal dunia. In kota'a amaluhu illa min thalath. Maka terputuslah amalnya. Kecuali tiga, kata Nabi. Pertama, Sodaqotin min sodaqotin jariyatin. Sedekah jariyah. Tidak akan putus amalnya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Terus mengalirkan pahala baginya selama ilmu itu diamalkan oleh orang-orang yang mungkin dulu almarhum pernah ajarkan dari ilmu yang bermanfaat tadi. Dan yang ketiga, awaladin soleh, yadakulah anak-anak soleh yang mendoakan. Di akhir zaman ini ada golongan kaum muslimin yang ngetik gawe kita malam hari ini. Mereka ngomong, apa gawe kamu hadir tahlilan? Apogawe, kamu hadir nih dua hari, tujuh hari, empat puluh hari. Tak katak guno. Itu perbuatan bid'ah, ah, kata mereka. Kita yang hadir malam hari ini tiada lain tujuan kita. Pertama, menghibur keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Kedua, mendoakan almarhum. Ketiga, Mengirimkan pahala-pahala dari bacaan Quran Termasuk Yasin yang kita baca tadi Kepada Almarhum Dan yang keempat Keluarga Almarhum pada malam hari ini Ingin bersodak Kepada kita semua Mangkanya Mereka nyiapkan makanan Dengan tujuan Ketika nanti masuk makanan itu ke mulut kita mereka berharap pahala sedekahnya sampai kepada almarhum di alam barzahnya Mereka ngomong Mereka yang tadi gawe ya bin bin'ah ah tadi Kata mereka Yang gawe kamu lakukan itu tak katik guno Soalnya kata Nabi pada hadis yang kami sebutkan tadi Nabi ngomong kalau wong itu meninggal dunia Terputus amalnya jadi tadi kamu baca Yasin, kamu kirimkan Al Fatihah untuk almarhum terputus tak sampai. Kamu bersedekah untuk uang yang sudah meninggal dunia, tidak sampai pahalonyo. Uji mereka. Maka pada majelis tahlil ini kami ingin menjelaskan bahwa yang kita gawekan malam hari ini bukan bid'ah. Ah. Tapi ini berlandaskan kepada Quran dan Sunnah Dan sudah disahkan oleh para ulama-ulama kita Kita kaji dulu Apa maksud hadis yang tadi Nabi sampaikan Bahwa kalau ada orang meninggal dunia Terputus amalnya Para ulama mengatakan Bahwa jika ada orang yang meninggal dunia Benar kata Nabi tadi terputuslah amalnya, ingkotoa amalu, amalnya terputus. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan amal ini? Maka dijelaskan oleh para ulama kita, amal di sini maksudnya adalah perbuatannya, wong yang sudah meninggal dunia, lama masuk jeruk kubur bahasa kita, ndak pacak lagi sholat. Wong yang sudah meninggal dunia tak pacak lagi baca, yasin. Wong yang sudah meninggal dunia tak pacak lagi sedekah, la game dia, la sudah masuk ke oh, kubur. Itu maksud nabi. Bukan yang dimaksud nabi bahawa yang tidak sampai itu adalah pahala yang ditransfer dikirim oleh orang lain kepada si almarhum. Bukan itu, bukan itu maksud nabi. Jika memang maksud Nabi adalah pahala yang ditransfer oleh orang lain kepada almarhum, itu yang tidak sampai, Nabi tidak akan menggunakan redaksi yang berbunyi ingqata'a amalu. Nabi akan mengatakan inkotoa intifa'us sawabi min ghairi. Terputuslah manfaat pahala yang dikirimkan oleh orang-orang selain daripada dirinya, dari orang lain. Tapi Nabi tak ngomong macam itu di dalam hadis itu Nabi ngomong ingkotoa amalu yang terputus itu amalnya yaitu perbuatannya wong mati tak pacak solat lagi wong yang sudah wafat tak pacak berangkat umroh lagi wong yang sudah wafat tak pacak berjalan ke masjid lagi sudah selesai dia kecuali ada tiga kata Nabi yang mana tiga perbuatan ini walau dia sudah meninggal dunia Seolah-olah dicatat dia terus berbuat Apa itu? Sedekah, jariah Almarhum dulu pernah nanam pohon mangga di halaman rumah Besar pohonnya, berbuah Kemudian beliau meninggal dunia Selama pohon itu masih berbuah Buahnya dinikmati orang banyak Maka insya Allah kebaikan pahalanya Ngalir ke dalam kubur alam barzah di mana almarhum sekarang hidup. Bahkan borong yang bertengger di pohon itu pun menjadi sebab dia menikmati pahala kebaikannya. Walau dia sudah meninggal dunia. Itu sedekah jariah. Mengapa sampai? Karena itu karyanya. Kemudian yang kedua. yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Semasa hidup almarhum pernah ngajar ngaji Anak-anaknya dolur kerabatnya dia ngajar ngaji Sehingga anak-anak kerabatnya pacak ngaji Almarhum meninggal dunia Selama dolur kerabat anak-anak yang dulu pernah dia ajar belajar ngaji Terus membaca Quran sehari sekali dia membaca Quran Insya Allah pahala kebaikannya Walaupun yang melakukan orang lain Tapi pahalanya akan mengalir kepada almarhum di alam Barzahnya Yang ketiga Awwala din solehin yada anak -anak soleh Ya da'ulah Anak-anak soleh yang Mendoakan Lagi-lagi wong -lagi, yang tak senang dengan tahlilan ni ngomong Kata Nabi Doa yang sampai itu hanya doa dari anak-anak kandungnya Kalau kita bukan anak kandung almarhum Tak boleh mendoakan almarhum Kata kita mana dalilnya oh ini kata dia anak-anak soleh yang mendoakan artinya kita galo-galo yang bukan anak kandung almarhum kaget kita berdoa untuk almarhum tidak sampai doanya kata mereka kita jawab sampai yang gagal paham kalau nak baso pelembang nak kasar dikit buyang coba perhatikan Nabi ngomong awwaladin sholihin. Nabi pakai redaksi waladun. Saya tanya dengan hadirin sekalian. Apa arti waladun dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Waladun. Silakan buka di kamus-kamus bahasa Arab. Waladun itu bermakna semua anak manusia. Anak cucu Adam. Kembali lagi kepada Ibnu Adam. Jadi semua anak manusia. selama dio agamanya Islam. Dan orang yang meninggal yang didoakan itu pun meninggal dalam keadaan Islam. Maka doa yang dipanjatkan oleh seorang Muslim yang masih hidup itu. Sampai dan bermanfaat kepada orang Muslim yang sudah meninggal dunia. Misalkan. Misalkan ini. Yang dimaksud Nabi tadi yang berhak mendoakan wong meninggal itu hanya anak kandungnya saja. Saya akan bertanya, bagaimana kalau almarhum belum sempat punya anak kandung? Siapa doakannya? Dia meninggal bujang. Siapa doakannya? Maka kita pakai logika dalam menggunakan dan memahami hadis ini. Lihat pendapat ulama, tidak ada ulama yang mengatakan kaum muslimin yang lain tidak boleh mendoakan Sesama muslim yang sudah meninggal dunia Tak kate yang ngomong nak itu Buktinya dalam sholat jenazah Selesai takbir yang ketiga Apa yang dibaca? Allahumma wufillahu Warhamhu Wa'afihi wa anhu. Apa makna dari doa itu? Kita bermohon kepada Allah Supaya Allah menurunkan ampunan rahmat dan maafnya Kepada almarhum Doa kita itu disyariatkan, diajar ke Nabi dalam sholat jenazah Sehingga tidak benar Jika hadis tadi difahami dengan sempit Bahwa yang boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dunia Hanya anak kandungnya saja Pendapat ini kurang tepat Seandainya almarhum meninggal tidak punya anak siapa doaknya? kenyum mangkonyo Nabi pakai kata waladun Seandainya yang dimaksud Nabi adalah Anak kandung Nabi tidak akan menggunakan kata Waladun Ada yang tahu? Bahasa Arab anak kandung Apa bahasa Arabnya? Ada yang tahu? Ibnu bin Bagi perempuan binti Ibnu Itu bahasa Arabnya Mangkunya kita kenal istilah sebutan Muhammad Ibnu Abdullah Umar Ibnu Al khattab itu artinya nasab anak kandung Muhammad anak kandung Abdullah Umar anak kandung Khattab Dak pernah kita dengar Muhammad Waladun Abdullah pernah dak? Dak pernah karena anak kandung yang berkaitan nasab darah itu selalu disebut dengan kata ibnu. Makanya almarhum ini kita sebut Ensalim Agus Cik bin bin itu ibnu. Anak dari siapa? Agus Cik Rahman Jadi jika Nabi bermaksud Bahwa doa yang sampai hanya dari anak kandung saja Maka Nabi tidak akan menggunakan kata Waladun Nabi pasti pakai kata Ibnu Sedangkan Nabi ternyata Di dalam hadis itu tidak menggunakan kata Ibnu Nabi justru menggunakan kata Waladun Apa maknanya? Semua anak manusia berhak mendoakan orang yang sudah meninggal dunia Dengan syarat Yang berdoa itu Yang masih hidup Yang berdoa itu agamanya Islam Dan almarhum yang didoakan itu pun meninggal dalam keadaan Islam Kelop sampai doanya Dalil Qur'annya Quran Surah al hasyr ayat ke-10 Lebih kuat lagi Quran yang ngomong A'udzubillah minasyaitonirrojim Al-ladhina ja'u min ba'dihim yakulun Rabbana ufillana Wali ikhwanina al-ladhina sabakuna bil iman Ya Allah Ampunilah kami Rabbana ufillana Wali ikhwanina al-ladhina sabakuna bil iman Dan ampunilah saudara-saudara kami Yang telah mendahului kami dalam iman Kata para ulama tafsir Orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman ini adalah Di antaranya orang-orang yang terlebih dahulu meninggalkan kita Terlebih dahulu wafat meninggalkan kita dalam keadaan is Islam Jadi sah Tak kate masalah kita kaget mendoakan almarhum bahwa orang yang masih hidup yang beragama Islam Berhak mendoakan daripada saudara muslimnya Yang sudah meninggal dunia Walaupun itu bukan dulur kandungnya Bukan bapak kandungnya Bukan anak kandungnya Selama dia Islam Dan almarhum yang didoakan Islam Sampai doanya Jadi justru yang keliru itu pendapat uang tadi Dia mempersempit sabda Nabi Padahal maksud Nabi tidak seperti, seperti itu Baik, itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Jelas ya bahwa yang kita lakukan ini, insya Allah pahala kebaikannya sampai kepada almarhum di alam barzah. Ada lagi yang bertanya: "Kamu kalau hadir dalam majelis-majelis tahlil, dalam momen-momen takziah kematian, kalau keluarga almarhum menyediakan makanan, jangan kamu makan." Ada tak ngomong mak itu? Mak mana itu? Ya keluarga lah sudah susah-susah nyiapkan makanan. Kita tamu-tamu tak -tamu katik yang makan. Dia ngomong, itu bukan harta kito, Makanan itu harta anak yatim. Lah sudah seuzon duluan. Kami jawab. Kami jawab. Kalau ada keluarga almarhum yang ditinggal wafat musibah, kematian. Keluarganya meninggal Bapaknya meninggal Dulurnya meninggal Ibunya meninggal Kemudian keluarganya berinisiatif Menghidangkan makanan Dengan niat bersodakoh Tujuannya Supaya ketika nanti jemaah itu menikmati makanannya Pahala sodakohnya akan sampai kepada almarhum di alam barzah Kami jawab Perbuatan ini termasuk sunnah yang disahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz jangan macak-macak. Dalilnya mana? Sekarang kan dikit-dikit dah dalil. Dalilnya hadis suhaif riwayat imam muslim. Salah seorang sahabat namanya saat bin Ubadah. Datang ngadep kepada Nabi. Nanyo dengan Nabi. Ya Rasulullah inna ummi kotu fiat. Sesungguhnya wahai Nabi Ibuku sudah meninggal dunia fauha syai'un Intasoddaqtu anha ya Rasulullah Bagaimana jika Seandainya aku bersodakuh Kepada Orang-orang lain dengan niat Untuk almarhumah Ibuku Lebih kurang seperti itu artinya Bermanfaatkah atau tidak sedekah Yang aku lakukan Dijawab oleh Nabi Nah Nah bermanfaat sampai pahala sodakohnya untuk orang yang meninggal dunia yang sudah kita niatkan tadi maka para ulama yang mensyarah hadis ini dianjurkan bagi keluarga keluarga almarhum atau almarhumah untuk bersodakoh dalam bentuk apapun sebaik-baik sedekah kata nabi suklilma memberi minum orang lain boleh memberi makan orang lain boleh kita punya duit seratus ribu, kaget Jumat masukkan ke celengan keropak masjid. Niatkan untuk almarhum ayahku, untuk almarhumah ibuku, untuk almarhum guruku. Niatkan. Maka kata para ulama, ijma kesepakatan seluruh ulama sampai pahala sedekahnya. Siapa yang bersedekah? Kita yang masih hidup. Tapi yang menikmati pahalanya adalah orang yang sudah meninggal do. Dunia. Ini bukti bahwa orang yang meninggal dunia Masih bisa menerima transfer pahala dari orang yang masih hidup Jadi kaget Jangan ndak makan Karena jelas Ini hidangan bukan dari harta almarhum Kalau hidangan makanan ini dari harta orang yang meninggal dunia itu Yang belum dibagi warisnya Baru kita tidak boleh makan Misalkan keluarganya ngomong Misalkan ini bapak-bapak, ibu-ibu, makanan yang dihidangkan ini berasal dari duit almarhum Yang belum kami bagi warisnya Maka kita yang bukan ahli warisnya tidak boleh makan itu hidangan Tapi ini bukan Yang ada sekarang di hadapan kita bukan dari harto almarhum Dari dolor kerabatnya Dari Mang Dayat Mang Dayat ini sukses youtuber Ratusan ribu subscribernya Oh tiap bulan pacak puluhan sampai ratusan juta itu masuk ke dalam rekening, ya, tak? Berbagi dikit, ya, Meng tak, ya. Dia banyak duit. Dia berinisiatif, oh, malam ini. Karena catering punya dewek, ya, da? Ah, sudah. Galo-galo dari aku, jadi Duit ada, biaya dari aku. Duit dia. Dengan niat bersodakoh. Supaya apa pahala sedekahnya sampai kepada almarhum di alam barzah. Ini sunnah dan hadisnya sudah kami samb. Sampai ke. Tapi ingat ini bukan kewajiban. Jangan sampai juga masyarakat memandang wah wajib. Sehingga kalau ada orang yang lagi syaroh, miskin, lakinya meninggal, kemudian masyarakat nuntut, we manoh makanannya ni kami tahlilan tek wan bedak katip paling idak ni goreng jadi lau jadiom. Jangan seperti itu Sesuaikan dengan kondisi Kalau kita mampu Ada keluangan harta Boleh berniat sodako Dari duit kita Beli ke kue Beli ke aqua Alfa Aqua dan lain sebagainya Untuk konsumsi jemaah Dengan niat sedekah Sampai sedekahnya Sampai pahala sedekahnya Tapi kalau kita punya duit yang pas-pasan Dalam keadaan ekonomi yang sedang sulit Jangan dipaksa Jangan sampai juga Ngu Utang makro hukumnya itu mempersulit diri kita yang sedang ditimpamu sibah justru bapak ibu sekalian kalau kita nyingok dolar kita sedang ditimpa musibah kematian kemudian mereka berkesulitan dalam ekonomi justru kita yang bawai mereka makanan mangkonya dari dulu Kebiasaan kita kalau ada tetangga yang meninggal Istri-istri kita, emak-emak kita bawa beras tidak, Bawa kue yang bapak-bapak bawa amplop masukkan di situ Dalam rangka meringankan beban keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Tapi hebatnya Wong kita Setelah beras banyak dikumpulkan Sedekah dari jemaah Kue banyak bertumpuk di rumah Amplop bertumpuk juga Keluarga ini bertakwa kepada Allah. Dia berpikir, Ay, Aku tak galak menikmati nikmat ini sendirian. Dia sedekah ke balik itu malam-malam. Disedekah kembali lagi. Diberikan kepada jemaah yang hadir pada malam-malam tahlilan. Subhanallah, itu ciri khas keluarga yang bertakwa. Tapi ingat, ini tidak wajib. Ini anjuran sunnah. Siapa yang berkemampuan bisa menghidangkan makanan bersedekah. Niatnya sedekah. Maka hukumnya dianjurkan bagi yang memang punya harta berlebih Insya Allah pahala sedekahnya sampai kepada almarhum Khusus malam hari ini Insya Allah kaget kita makan Pahalanya sampai kepada almarhum Salim insya Rahman, Insya Allah Jadi ingat Boleh bersodakoh pada malam-malam takziah, Niatnya sedekah Dengan harta uang kerabat-kerabatnya Jangan dengan harta atau uang dari waris yang belum dibagi waris Karena harta waris itu yang berhak makannya hanya ahli warisnya saja Hitung-hitungannya kaget ada dewe Jadi tidak boleh kita sebagai istri almarhum misalkan Kemudian malam-malam takziah kita hidangkan makanan pakai duit almarhum Yang semestinya duit itu untuk ahli waris Itu yang tidak boleh tapi kalau duit istri dewe, istrinya itu wong kayu, kemudian dia inisiatif, oi, aku nih banyak di tabungan aku 10 miliar, uji dia. Aku nak pengen sedekah malam ini untuk almarhum suamiku, catering pesan di Rafika, uji dia. Ah, semua biayanya aku yang nanggung sebagai istri. Niatnya sedekah, ini justru sunnah yang sudah ditegaskan sampai manfaat pahalanya kepada almarhum sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim yang sudah kami sampaikan tadi terakhir, terakhir ini masalah bacaan Quran ini juga sering dikritik mereka di youtube-youtube bahkan jemaah-jemaah mereka yang baru hijrah dua minggu Baru tobat dua minggu, gara-gara nonton YouTube sekali berani bid'ah kuang. Wah kamu nih, summa ilah al-fatihah, ilah fulan bin fulan bid'ah uji dia. Dak pernah itu diajar ke nabi, kata dio Jadi dak boleh kita ngirim-ngirim fatihah, ngirim-ngirim bacuan yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kami jawab, kami jawab di sini di dalam kitab fikus sunnah yang ditulis oleh sayyid Sabik. Beliau menyampaikan fatwa wahada jumhur min ahli sunnati wal jamaah bahwasanya sampainya pahala bacaan Quran yang dihadiahkan oleh Wong yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia hukumnya sampai pahala bacaan Quran itu kepada orang yang sudah meninggal dunia pendapat ini di antaranya dipegang oleh mazhab Hambali, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berfatwa sangat jelas sebagaimana yang dikutip oleh ulama-ulama Hambali. Di antaranya Al-Imam ibnu Qudamah al Makdisi di dalam kitabnya al mughni beliau mengutip kalamnya Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? al yasilu ilaihi kullu minal khair bagi orang yang meninggal si majid maka sampailah semua pahala kebaikan yang dikirimkan kepadanya lin nususi fihi berdasarkan nas-nas dalil yang sangat jelas li annal muslimina yajtami'una Wayakrouna wayuhduna lima utahom min gairina kirim kata Imam Ahmad sampainya semua pahala kebaikan yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia kerana kaum Muslimin pada masa itu pada masa Imam Ahmad bin Hamzah masih hidup sudah biasa berkumpul Kemudian membaca Qur'an Macam kita tadi baca Yasin Baca Qur'an yang lain Baca ayat-ayat atau surah Al-Quran yang lain misalkan Kemudian mereka hadiahkan Bacaan Qur'an itu Kepada orang yang sudah meninggal dunia Hukumnya sampai Min ghairina kirim Tanpa adanya pengingkaran oleh seorang pun Wa kana ijma'an Sampainya pahala bacaan Qur'an ini sudah pada level ijma' Apa artinya ijma' Kesepakatan seluruh ulama dan kaum muslimin Ulama dan kaum muslimin yang mana? Ulama dan kaum muslimin yang hidup pada masa Imam Ahmad bin Hanbal Kita tahu pak Imam Ahmad bin Hanbal itu ulama salaf Apa artinya? Ulama yang hidup pada tiga kurun abad pertama Hijriah Abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Ulama-ulama yang hidup pada tiga kurun abad pertama hijriah, mereka disebut dengan ulama salah karena masa mereka dekat nian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keterangan Imam Ahmad tadi. Ternyata kita dapati Kaum muslimin pada masa itu Sudah biasa berkumpul Model kita malam hari ini Baca Quran Kemudian dihadiahkan pahala Qurannya Kepada orang yang sudah meninggal dunia Bahkan Imam Ahmad mengatakan Sampainya pahala bacaan Quran ini Hukumnya adalah Ijma' Tahu Imam Ahmad? Imam Ahmad itu muridnya Imam kita, Imam Syafi'i Imam Syafi'i murid Imam Malik Imam Malik murid Nafi maula Ibnu Umar. Nafi murid daripada sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar murid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita nak melok pendapat wong yang baru tobat kemarin kemudian membid'ah-bid'ahkan kita atau ngikut pendapat Imam Ahmad? Lebih baik ngikut pendapat Imam Ahmad di mana sanat ilmunya jelas dan masa hidupnya dekat dengan Nabi sallallahu Alaihi wasallam Kemudian mereka nyeletuk lagi Okeylah kalau Imam Ahmad ngomong macam itu Mak mana dengan Imam kalian Imam Syafi'i Dalam salah satu kalam Imam Syafi'i Imam Syafi'i ngomong Bacaan Al-Quran itu tidak sampai Perkataan ini pun dinukil oleh Imam Ibn Kefir di dalam kitab tafsirnya Bahawa qira'atul Quran Yang dihadiahkan kepada orang Yang sudah meninggal dunia tidak sampai pahalanya Maka kami jawab Untuk memahami kalamnya Imam Syafi'i Kita mesti belajar Dan melihat bagaimana murid-murid dan ulama-ulama Syafi'i Memahami kalamnya Imam Syafi'i Di dalam kitab Fathul Wahhab Yang ditulis oleh ulama-ulama terkenal terkemuka dalam mazhab Syafi'i Bernama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahawa memang Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai bacaan Quran yang mana pahalanya kita niatkan kepada orang yang sudah meninggal dunia tapi tidak sampainya itu jika memang tidak memenuhi beberapa syarat pertama Iza bi hadrotil mayyid Pahala bacaan Quran itu tidak akan sampai kepada si mayit. Jika tidak dibacakan, dekat si mayit. Mangkonyot kito kalau ada yang meninggal, ketika jenazahnya masih ditaruh di rumah duka, kita baca Yasin di dekatnya, atau kita baca Yasin, atau baca surat apapun dari Al-Qur'an di dekat kuburannya. Jika dia sudah dimakamkan, maka jelas kata murid-murid Syafi'i. Itu pahala bacaan Qur'annya sampai kepada almarhum Mengapa? Karena dibaca di dekat je jenazah atau si majid Kemudian yang kedua <tuh> Lam atihilahu. Mungkin jenazahnya jauh Anaknya di Jambi Jenazahnya dikuburkan di puncak sekuning Palembang Jauh Bagaimana supaya pahala bacaan Qur'an itu sampai kepada almarhum? Maka kata para ulama tadi, mesti diniatkan. Kalau tidak diniatkan, baru tidak sampai dia. Maka kita berniat. Lafal niat yang kita ucapkan seminimal-minimalnya. Contoh, kalau pengen yang kita kirimkan itu pahala bacaan pateha. Kita baca, kita ucapkan. Summa ilah al-fatihah khususun. Ila fulan bin fulan baru baca pateha. Atau summa ila fulan bin fulan al-fatihah. Sampai bacaan al-fatihahnya. Mengapa? Karena diniatkan. Kalau tidak diniatkan, pahala bacaan al-fatihahnya hanya untuk kita saja yang membaca. Tapi kalau diniatkan, kita yang baca dapat pahala Dan orang yang kita niatkan Supaya pahalanya sampai kepada dia Dia pun di alam barzah mendapatkan cucuran pahala Dari Al-Quran atau ayat-ayat surah-surah Al-Quran yang tadi kita baca Kita hadiahkan kepada yang bersangkutan Itu kedua Atau yang ketiga Walam yada'u Orang yang membaca Quran itu tidak mendoakan kepada Allah Supaya pahala bacaan Qurannya sampai Mangko kalau kita pada majelis-majelis tahlil, para ulama habaib kiai kita ketika memimpin doa selalu membaca, Allahumma aushil thawaba ma qorana minal quranil Ya Allah sampaikanlah pahala dan manfaat yang kami dapatkan dari bacaan Quran yang tadi kami baca, dari Yasin, dari Fatihah, dari ayat kursi, dari Kulhu al-falak annas yang tadi kita baca. Sampaikan pahala kebaikannya Kepada siapa? Ila fulan bin fulan Kita sebut kepada fulan bin fulan Maka baru hukumnya sah, sampai Jadi jelas Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i Tidak sampai tadi Jika tidak memenuhi tiga syarat ini Apakah tidak dibaca di dekat majid Atau jika majidnya jauh Dia membaca Quran tidak berniat Yo ya, tidak sampai Karena kalau tidak berniat Pahalanya untuk yang membaca sah Saja tapi kalau diniatkan, Insya insyaAllah sam, sampai. Atau supaya lebih kuat lagi, mesti kita doakan kepada Allah supaya apa yang kita baca dari Quran ini disampaikan oleh Allah kebaikan, pahala dan manfaatnya kepada almarhum di alam barzah. Nah jadi, baik itu mazhab hambali, baik itu ulama-ulama kita dalam mazhab syafi'i sepakat bahwa bacaan Quran yang tadi sudah kita baca, niatnya kita kirimkan kepada almarhum Salim Agusci bin Agusti Rahman. InsyaAllah sampai pahala dan manfaatnya kepada almarhum di Alambar Barzah. Dan ini bukan omongan kami. Ini adalah omongan kalam ulama-ulama salaf. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Dan jelas Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Mereka semua adalah ulama salafus soleh Semoga Allah meridui mereka Jadi justru yang salafi itu kita karena kita ngikut ulama-ulama salaf Imam Ahmad, Imam Syafi'i Dan ulama-ulama salaf yang yang lain Terakhir, saya tambahkan sedikit saja Masalah membaca Quran di kuburan Ini kadang-kadang jadi masalah Haram hukumnya membaca Quran di kuburan Kita ziarah hari Jumat Misalkan habis solat Jumat Ziarah kita Kemakam orang tua, kemakam kerabat, kemakam guru kita. Baca Yassin, baca Al-Baqarah, baca surat yang lain. Kata mereka, itu hukumnya haram. Tak boleh membaca Quran di kuburan. Kami jawab dengan hadis yang diriwayatkan oleh dengan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina ibnu Umar. radhiyallahu Sayyidina Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi. Murid langsung nabi. Bahwasanya beliau pernah berwasiat, "Kalau nanti aku meninggal dunia, tolong bacakan awal Surat Al-Baqarah dan akhir Surat Al-Baqarah di pusara kuburanku." Ini wasiat beliau, sahabat Nabi Abdullah bin Umar. "Kalau pengen tahu ini hadis, dikutip oleh Syekh Ibnu Al-Jauzi, Syekh..." Ibn Al-Qayyim al Jauzi Di dalam kitabnya Ar-Ruh Ada hadis ini Hadis ini sahih Bahwasannya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Pernah berwasiat dengan kawan-kawannya Dengan murid-muridnya Kalau nanti aku meninggal dunia Tolong bacakan awal Al-Baqarah Dan akhir Al-Baqarah Pada pusara kuburanku Pertanyaannya Awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah itu Quran bukan? Termasuk bahagian dari Quran Artinya sahabat Nabi saja Membolehkan bahkan mensyariatkan Membaca Quran di dekat kuburan Dari mana Sayyidina Abdullah bin Umar tahu ilmu ini? Kalau bukan dia diajari oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengapa? Karena beliau murid langsung dari Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu Imam Syafi'i menutup dengan kalangnya Kata Imam Syafi'i, wa in khutamul Quran. Jika seandainya orang-orang yang baca Quran di dekat kuburan itu membaca Al Quran khutam 30 juz, maka itu lebih baik. Kata Imam Syafi'i. Jadi jelas Mazhab Syafi'i, Mazhab kita jelas. Bahwa bacaan Quran itu sampai pahala kebaikannya untuk orang yang meninggal dunia. Bahkan ketika dibaca di dekat kubur, itu lebih dianjurkan. Kalau bisa, khotam 30 juz, itu lebih baik. Ini apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Syafi'i. Yang dikutip oleh murid beliau, Al-Imam Muhyiddin. Yahya Syaraf An-Nawawi. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, di penghujung tausiah kami ini, tidak usah ragu. Kita mesti yakin bahwa apa yang kita lakukan pada majelis-majelis tahlil ini bukan sesuatu yang mungkar tapi ini sesuatu yang sunnah dianjurkan dasar dalilnya ada dari Quran dari sunnah dan dikuatkan oleh kalam atau pendapat para ulama-ulama salaf semoga Allah meridhoi mereka semua jadi kita bukan ahli bidah justru kita meneruskan tradisi yang sudah diwariskan oleh Ulama-ulama salafus soleh radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ni ceramah tak lama. 20 paling lama 30 menit. Inilah sudah caknya 30 menit. Pajam sembilan. Kage aku di lirik. Dijeliti oleh Mang Dayat. Lama ego ya dak. Mana belum makan pulak gitu. Den jadilah. Malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan info yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan meyakinkan kita lagi bahwa tradisi kita, tahlilan ini, bukan sesuatu yang bedah ah dan bukan mencontoh dari agama lain. Justru ini sudah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, bahkan oleh ulama-ulama salaf. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Mari kita akhiri majelis ini. Dengan sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.